Oke okay, balik lagi bersama saya Bang Jong lagi ya kan Oke okay, di video kali ini aku mau bahas maintenance kali ini guys Oke okay, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Oke okay, langsung saja kita ke videonya Oke okay, di sini Ada senjata baru M1 M1 M1 -M c sepuluh tersedia di Bat battle royal dan kelas kuat Oh ternyata ini ada di kelas kuat guys dan ini ada update skill karakter ada korono menciptakan file far... uh, block HDMI dengan 800 HP tidak bisa menembak oh, tidak bisa menembak guys musuh di luar dan dalam oh berarti dia selama 10% tidak bisa tidak bisa menembak guys kita kunjungi kita kita banting ah, sini sini not snote neo aja karakter corona dalam dalam persia ya. medan gaya yang dapat digunakan secara in instan tidak memberikan ruang bagi lawan untuk bereaksi kami membuat preset tim turne sebagai perlindungan dua arah sehingga pemain tidak bisa lagi menemukan musuh di luar sehingga menyiksa ruang dan counter play dan dan perubahan ini kami ini eh, kami memberikan medan gaya dengan durasi yang lebih lama dan lebih banyak HPC hingga ketika kamu meningkatkan time turner turner kamu tahu bahwa kamu akan aman di dalam persia kalau maksim buff yang Diterima Dari Gluton Terlalu terlalu cepat Sehingga mem, Memungkinkan Pemain dan Mengandalkan skill untuk tetap Berada di dal Di zona bermain Lebih lama ketika Mengurangi kecepatan Gluton Gluton Gluton sedikit untuk memastikan tidak Ada yang bisa tinggal zona bermain terlalu lama Oke okay, okay. okay, okay. okay, okay. okay, okay. Karakter Kayak ini guys Mode Is Chol ch Logi Di mystery Of fly Of all Saat ini agak terlalu Lambat sehingga untuk ber, ber, beralih ke join jitsu dengan ep yang cukup kami memberikan skill ini sedikit lebih banyak kekuatan sehingga menjaga hp dan ep mengguna pengguna pada tingkat yang sehat panjang putaran oh ini karakter baru guys baru-baru ini guys, oh, ini akurasi meningkat guys, oh berarti Dan kalau karakter kak ini pemulihan ep meningkatkan max ep meningkat kalau maksim dia mengurangi pengurangan waktu pengguna medkit oh iya kalau Corona dia medan gaya tidak bisa lagi ditembak Oh sedang dalam kurungan eh sedang dalam, sedang dalam skillnya dia guys enggak bisa nembak guys kalau debay ini dia kami memberikan blood blood bet sedikit lebih kurang di patch ini sehingga ber belum ber peluruman eh pelurumu benar-benar bisa ber berden, dentum dentum ini kalau tifa kalau tifa karakter tifa waktu Rifat berkurang Oh ini sedang ini karakter ini dia guys akan dikurangi skill nge-refight guys vital beats fibes fibes kecepatan saat menyelamatkan saat ini tidak cukup kuat untuk membuat membuatnya ref, relevan saat menyelamatkan rekan satu tim dalam bahaya kami memberikan skill Ini sedikit lebih banyak Kekuatan sehingga Kamu dapat membantu Rekan tim Sembuh Lebih cepat Nah ini guys dah lobby Aduh Kita Of the... Nah, oke, okay. ini lobby, ini matte, lonya, world wolf, penyesuan, maaf, memilih senjata. Oh, di sini kayak ada pemilihan senjata kayak di training, guys custom rom tersedia. Wow. andai custom rom. Custom rom ini dibuat di buat, uh, buat permanen guys, supaya ya kita bisa buy one gitu. Nah, di sini rank di sini. Oh, di sini ada penjelasan sedikit, kayak Lone Wolf kembali untuk waktu senjata untuk musuh. Waktu yang terbatas saja, pets ini akan pets ini kamu dan lawan akan akan setiap dua putaran akan eh, akan untuk memilih senjata yang akan kalian berdua gunakan dan menang kamu harus ngalahkan lawan tidak hanya mel menggunakan senjata favoritmu tapi tapi juga senjata pilihan mereka apa, apakah kamu memilih Ki. apa yang diperlukan untuk menang sampai juga diiron cag, Cage penyu penyusau penyu penyesuaian map Astaga Iron chag, ag agak terlalu kecil untuk ber, ber untuk untuk untuk ber untuk bermpuran untuk, ber untuk, untuk pertarungan 2 dua face2 dua. kamu meningkatkan kurangan beberapa iron check sehingga kamu dapat memiliki lebih banyak ruang untuk dikejar nah ini ring baru grand master oh ini udah master guys. ring baru master guys so, sekarang udah diubah guys jadi ring sekarang udah kayak gini ring masternya ada kayak gini bang bang guys ke tier rank baru tersedia memperkenalkan rank master tingkat rank baru di atas heroit telah menjadi perhatian kami bahwa semenjak skill di antara pemain heroics semakin besar sehingga kami memutuskan untuk menambahkan ranking baru untuk membuat peningkatan sedikit lebih kompe, kompetitif kompetitif. Nah kelas kuat sekarang guys sudah ada granat max limit. Lim, limit kapasitas backpack dan mengirim beberapa request pembel, pembelian. Oh iya yeah, guys. Nah di sini ada kurang dapat meminta beberapa item. Kami mengizinkan pemain untuk meminta lebih dari satu item jika pemain mereka sebelum terpenuhi mereka karena kenapa tidak? Oh, penyembangan peta. Oh di sini penyem... penyesuaian peta guys. Ini adalah persamaan terburuk ketika kamu muncul ke arah bawah, mil di kelas kuat karena ini benar-benar perjuangan yang berat kami telah meningkatkan area area akademik dan mil untuk membuat kedua area ini lebih seimbang wow mantap sekali guys limit backpack saat ini pemain dapat membawa lebih dari tiga global dan atau garan grande yaitu granat ke ronde berikutnya oh dari kelas kuat dan ini membuat sulit untuk kembali di bawah kerugian tersebut kami membatasi jumlah barang yang bisa dibawa di kelas squad. Jadi musuh tidak akan pernah bisa membawa lebih dari yang bisa mereka beli. Oh. Ini battle, battle Royal FF coin ya guys ain mata uang dan barang dan dijual di feed match match, match ini efek koin efek dunia agak terlalu membatasi karena jumlah tumpukan koin yang di dijatuhkan di peta kami mendapatkan lebih banyak koin yang di tunjukkan atau penyelesaian sistem ekonomi di Battle Royal. Penyelesaian jumlah minimal FF Coin menjadi 100 Tampilan coin sekarang akan berubah men berdasarkan jumlah coin di tumpukan. Nah ini armor guys. At ini adalah attack attack armor terbaru perkenalkan armor at attack baru yang akan tersedia di battle Royal versi yang ditingkatkan dari face hp Bos, boster dan helmet, helmet, header. apa? nah di sini ada penyeimbangan senjata guys. wow ini senjata baru guys. m m a, C a 10. G10 senjata terbaru eh M A C10 lumayan bagus guys kita mm -hmm. lihat ini best damage 24 rate of red of air kura oh ini 0,09 dan dilengkapi dengan pre ada head siliner dan penyelesaian jarak dan ada beberapa senjata yang ini terlalu efektif untuk jarak jauh sehingga tidak perlu memiliki senjata lain di event ini kami meter kami mengurangi jangkauan efektif untuk beberapa senjata untuk mem membu membumbung Opsi senjata semua, metode permainan Scar, SCAR telah menjadi salah satu armor yang lebih lemah karena akurasinya yang lebih rendah kami memberikan sekar sedikit buff di pet ini sehingga bisa sedikit lebih akurat bahkan setelah beberapa tembakan pertama-tama dan sini ada 60 guys memberikan sedikit lebih akurat sehingga kamu benar-benar dapat menana menahan tombol tembak untuk tidak bergerak-gerak guys. Dan di sini ada UMP dan XM8, kami meningkatkan waktu reload untuk UMP dan XM8 sehingga Pemain memiliki jendela yang lebih besar dari besar untuk menutupi jarak dengan musuh yang memegang senjata ini. Oreal, tim. Dan di sini M5X. Kita scan pintu adalah salah satu paling langkah di peta tetapi output, output damage yang diberikan masih jauh lebih lebih sedikit daripada SMG top lainnya kami memberikan sedikit penyesuaian pada rate of firenya sehingga bisa menjadi pendamping yang menggunakan mengguna untuk ronde terakhir rate of fire tambah 5%. Nah, di sini di sini ada kar 98k. Kar 98 ini ini udah ditambahkan red of fire guys. Jadi kalian mau nembak itu cepat lebih daripada yang kemarin-kemarin kalian nembak guys. Di sini salah satunya sniper yang lebih lemah karena kecepatan tam menembaknya yang lambat sehingga sulit untuk meng menghubungkan tembakan sek sekara. Kosinsten. Kami memberikan kar sedikit penyesuaian dipet ini sehingga menjadi pilihan yang lebih layak di mid sampai long range. sini tambah 10 ya guys red offernya. oke waktu tukar senjata kami di sini juga udah di kami kamu bisa kami kebiasaan hingga ingat dan disini flashbang flashbang sangat sulit untuk Oh dan di sini juga guys di sini udah dinotifikasikan gameplay jadi kalian mau mau bermain di mode apapun itu terekam guys terekam jadi ya kalian di sini lagi optims optimasi. Nah. Oke, okay, cukup segitu lagi. Cukup segitu video aku. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya, guys. Karena subscribe itu gratis dan ya, jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru di updatean video terbaru aku lagi. Oke. Okay. Sudah jam sudah jam 7 eh, Sudah jam 6 Sudah jam 5 jam 5 Sedikit lagi mau eh, Jam 6 mungkin jam 7 jam 8 gitu udah Sudah boleh update Oke okay? Salam jumpa dari Saya Bang Jong Mohon pamit